Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan DM info sehat, kali ini kami akan mengutip nutrisi, manfaat, dan bahaya dari buah melon bagi kesehatan. Kandungan nutrisi dari satu buah melon berukuran 100 gram, di antaranya Energi sebanyak 36 kilokalori Protein sebanyak 0,5 gram Lemak sebanyak 0,15 gram Karbohidrat sebanyak 9 gram Serat sebanyak 9 gram Tiamin vitamin B1 sebanyak 0,04 miligram Riboflavin vitamin B2, sebanyak 0,01 mg Niasin vitamin B3, sebanyak 0,4 mg Asam pantotenat vitamin B5, sebanyak 0,16 mg Vitamin B6 sebanyak 0,09 mg Vitamin C sebanyak 18 mg Kalsium sebanyak 6 mg Zat besi sebanyak 0,17 mg Fosfor sebanyak 11 mg Kalium sebanyak 228 mg Natrium sebanyak 18 mg sebanyak 0,09 mg. Manfaat buah melon bagi tubuh dari nutrisi di atas meliputi 1. mencegah dehidrasi. Dehidrasi adalah gangguan yang ditandai dengan sakit kepala, bibir kering, penurunan frekuensi buang air kecil, dan kelelahan. Masalah tersebut terjadi akibat tubuh kekurangan cairan sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya. Dengan kandungan 90% air di dalamnya, buah melon efektif membantu mengatasi gejala dehidrasi. Berbagai mineral di dalamnya juga membantu mengembalikan elektrolit dalam tubuh. 2. Memenuhi gizi ibu hamil Ibu hamil membutuhkan nutrisi berupa vitamin dan mineral lebih tinggi dari biasanya. Di dalam buah melon mengandung kalium yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Manfaat buah melon juga didukung oleh asupan vitamin C yang bekerja dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil. Dengan begitu, mereka tidak mudah terserang penyakit yang berisiko membahayakan janin. 3. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan Manfaat buah melon bagi pencernaan terjadi berkat kandungan serat dan air di dalamnya. Kombinasi kedua asupan tersebut membuat feses berisi dan bertekstur lunak, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Meski kandungan seratnya tidak setinggi buah yang lain, buah melon justru baik dikonsumsi oleh orang yang belum terbiasa mengonsumsi serat. Sedikit demi sedikit, pencernaan mereka akan terbiasa buang air besar secara teratur. 4. Menurunkan Tekanan Darah Natrium dan kalium di dalam makanan sehat ini dapat menurunkan sekaligus menstabilkan tekanan darah dalam tubuh. Manfaat ini mendukung kinerja jantung, sehingga kamu bisa terhindar dari penyakit jantung. Pada pemilik darah rendah, natrium di dalam melon bekerja dengan mengikat cairan dan menambah volume darah. Sementara pada pengidap darah tinggi, kalium di dalamnya dapat membantu menyeimbangkan jumlah volume darah. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat buah melon ini terjadi karena kandungan vitamin C di dalamnya. Nutrisi tersebut mampu mempercepat perpindahan sel-sel kekebalan tubuh ke area infeksi, dan merangsang sel untuk memakan patogen penyebab penyakit. Meski menyehatkan, kamu tidak boleh mengonsumsi buah melon secara berlebihan. Sebab, asupan di dalamnya dapat memicu gangguan pencernaan yang ditandai dengan kembung, mual, dan diare. Pada pengidap alergi, buah melon berpotensi memicu reaksi alergi. Kondisi tersebut ditandai dengan beberapa gejala, seperti gatal, ruam kulit, diare, mual, muntah, hingga sesak napas. Demikian kutipan dari kami, semoga bermanfaat.